Dapat-dapat dari tadi, tidak memancing di sini dapat Putri Duyung. Aduh, seru. Untuk Putri Duyung, badannya seksi-nya bedak tuh. Gagil aku. Mak dapat Putri Duyung, mak tuh liwat tuh, yang kedenger Mak tuh penting Putri Duyung lah. Cuma penting Putri Duyung yang asin, tuh, ala, bebelah, berarti, barat, lah diasin tuh. Lebih belah berarti, ibaratlah kering. Oh, jangan kedenger Mak tapi tuh. Dapat, dapat, dapat, dapat, aduh, udah ambil, sakit, ini berdiri sakit, duduk sakit, aduh, mentiduk, cuman ya lebih kali siku sakit soal sendiri, udah, lebih kali lebih sakit, lebih lagi sembuh, soalnya mancing lagi, malah sembuh. Aduh. Tak main nih, dek tua betah, dek berubah, dek de pundok de betah tapi Sakit sakit, tapi dek tua betah di rumah. Lingah dikit, hilang. Yang diri lah betelepon ke dokter nyurang ubednya. Nyah dek, dek, dek, dek. de tak main. De bawa pundok de de bawa batang jagung Dek de dorong ubi dek tak lah, orang tua nih turup ya orang tak apa, gawip di sini kabau, yang mak tadi cari tekap bot sakit, oh ya kalau di sini merupokan mak baru lah dere mancing malang ruce ngeruce. baru tadi mak lagi amper dapat duyung mana duyung gara-gara mak tulah lari duyung ah ngapain ya gara-gara itu, oh lah mak dengarnya di ke sungai mau lapukat oh ah. Buket dibeli dari laka cay dari tadi mbak ne mancing tidak dapat dapat kurang kurang mbak ne ngeruce jadi ke sungai itu kampung kacay niat nah. atinya ikan semilang udah aja mana mak ada ngeruce hmm. mbak mancing ndak pulang pulang oh lah pulang bentar lagi kan pulang salah ada ayat konpotan tuyung sayang tuyung tuh oh pulang pulang pulang pulang pulang pulang pulang pulang ayah. pulang pulang ayah. pulang pulang ayah. pulang -pul Masih jauh gak ke Bunda deh? Ndak jauh lagi dok, bentar lagi dia sampai. Oh. Oke, okay, yuk. Eh, hey, cepat men. Yo mah ben Mak mah kat men. Teradih datang. Ah. Sakit nah. Mende rumah tek tak sakit, mende luar di hatukan mah. Cepat men. Ah, mah di luar. Yo cepat men! Dok sakit? Tuha, sampai nyusul ke sini. Ah, di karena Nisa, ngape dokter Lingga bawa ke kebun ne? Ngape, dak mak. Tadi tuh ku nunggu udah lama, jadi ku ajak si Nisa nyusul ke kebun. Tuh. Tapi dok, ngape mak? Ku juga sekalian mau lihat-lihat kebun mak mak punya kebun di sini bagus ya mak subur ya. Wee, mak jadi tidak nyaman kayak dokter di kebun ini banyak agasnya lah dokter deket apagres katanya mbak sakit ya mak. ah dok. oh kalau gitu uh, kita periksa dulu ya. tapi ini di kebun dok. cuman nih nggak nah, apa apa. allah pon ya. Uh, kalau tahu mbaknya sakit apa ya. ini dok. Ada bisul deket Ketong pecah Oh bisul. Oh uh, dok. Sebaiknya kita periksa dulu ya, pak ya. Allah dok. kemana Saya sudah jadi pegawai negeri Barangnya tidak biasa agi Dan panaslah menjadi nanti I die.